Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.17762 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.17587. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212